sebaliknya waspadai jika harga USD Swiss franc terus bergerak ke bawah dan menembus level 0.92780 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 0.92564 sekian analisa forex untuk tanggal 13 Oktober tahun 2021 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex anda silahkan hubungi 081